Halo apa kabar teman-teman, kembali lagi dengan saya dalam channel cara kita.id. Nah, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tips atau trik bagaimana cara kita mendownload file melalui link cara registrasi.com atau semawur ya Nah saya contohkan, seperti ini ya kira-kira Nah kurang lebih seperti ini Nah buat kalian yang penasaran bagaimana cara mendownloadnya, silahkan kalian simak video berikut ini Oke ya, kita lanjutkan tutorialnya. Nah di sini saya mempunyai sebuah link aplikasi AV player terbaru. Nah coba kita salin linknya. Kemudian kita akan mencoba menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita tempel aja ya di sini. Kemudian tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah kalian tunggu tulisan place white ini hingga berubah menjadi biru. Nah kemudian selanjutnya kita klik saya bukan robot. Nah jika sudah. Kemudian kita klik here to continue. Nah jika ada iklan seperti ini kalian jangan sampai tertipu ya. Kalian tutup aja atau close. Nah hingga kalian menemukan sebuah link yang bertuliskan get link ya di sini ada iklan lagi kita klik tulisan get link nah ini kita close lagi ya ini namanya iklan close nah kemudian kita akan diarahkan ke link mediafire nah ini namanya aplikasi av player udah terbaru Nah, cara mendownloadnya sangat mudah. Tinggal kalian klik saja tulisan biru ini, ya. Nah, kemudian file akan secara otomatis terdownload. Kita tunggu proses downloadnya hingga selesai, ya, teman-teman. Oke, sudah terdownload. Nah silahkan bisa kalian langsung buka ataupun install. Oke teman-teman mungkin itu saja tutorial singkat kali ini yaitu cara kita mendownload melalui link cara registrasi atau link semawur ya teman-teman. Semoga tutorialnya bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar yang positif. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.